gimana sih belajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya Vanessa Official. Oke guys, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset priset elikmoisten lagi guys ya. Nah oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. Oke lanjut ke versiode yang kedua Oke, lanjut ke preset yang ketiga guys Oi, wey, kalian tahu gak sih? Kemarin ya. Kan pergi nih Terus Eh ya jadi udah, gue mau dulu Oke okay guys, lanjut ke preset yang keempat. Oke, okay, lanjut ke preset yang kelima, guys. oke okay, lanjut ke preset yang ke okay, ke oke okay, lanjut ke preset yang ke -7.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 Oke okay, lanjut ke preset yang ke 10 guys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 Lanjut ke preset yang ke-14 guys Oke okay, lanjut ke preset yang ke-15 guys Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-16. Oke, okay, terlanjut ke preset terakhir, yaitu ke-17. Kau harus sama tipu daya, bikin sampai setra berjaya. Ah sudah siap ke tipu saya, Bilang cinta saya, Oke okay guys mungkin segitu aja presetnya semoga kalian suka dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.